Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Apa kabar semuanya Dokter Moda-Moda Zakolafiat Saya doakan Semoga- semoga semua Dipermudah semua urusannya Dan dipelancar rezekinya Amin, amin, amin Oke teman-teman, terima kasih telah uh, Klik video ini dan terima kasih telah Mengklik subscribe Dan bagi teman-teman yang belum klik subscribe Silahkan klik subscribe Oke teman-teman kali ini saya mau sharing yaitu bagaimana tips sukses iklan di instagram Jadi saya di sini berfokus adalah masalah mindset Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah iklan di instagram ads uh, Mungkin ini jadi tambahan juga Dan bagi teman-teman yang belum pernah ngiklan di instagram ads Ini hal yang sangat penting untuk dilakukan Kenapa bagi teman-teman yang sudah pernah iklan, pernah ada mendengar istilah boncos yaitu iklan yang sudah dikeluarkan uang sebanyak-banyaknya tapi tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Oke, okay, teman-teman, bagaimana kita bisa sukses iklan di Instagram? Oke. Okay. Ya, pertama siapkanlah budget iklan Anda. Jadi bagi teman-teman ya, budget iklan ini kita harus tentukan ya, bisa per minggu, per bulan atau sebagainya. Semakin besar perusahaannya, bisnisnya, biasanya budget iklan ditentukan per tahun, lalu dipecah per bulan. Nah, lalu per bulan tinggal diperhitungkan kapan harus iklan, apakah setiap hari, apakah per minggu atau hari-hari tertentu. Disesuaikan dengan tujuan iklan tersebut, apakah branding atau meningkatkan penjualan. Jadi di sini adalah, siapkan budget iklan Anda. Contohnya, misalnya budget iklan untuk bulan ini 500.000. Jadi bagi teman-teman, jika ada budgetnya, silahkan iklan. Dan di sini yang perlu saya garis bawahi adalah, jika budget iklan Anda 500.000, apapun hasilnya. Baik itu yang sesuai yang diinginkan, maupun eh istilahnya atau tidak sesuai yang diinginkan maka dikunci iklannya 500.000. Jangan ditambah lagi. Ya, bagi teman-teman di sini kita harus disiplin masalah budget iklan kita atau biaya iklan yang kita keluarkan untuk tiap bulannya. Oke. Targetkan calon pelangganmu dengan jelas. Jadi, kita harus mengenali bisnis kita kita harus mengenali produk kita. Kita harus mengenali calon pelanggan kita, target market kita. Kita harus sebagai kita harus mengetahui pelanggan seperti apa yang kita targetkan. Baik itu dari jenis kelaminnya, dari umurnya, dari behaviornya, hobinya, tinggalnya di mana, kebiasaannya apa. Itu harus bisa kita gambarkan sehingga. Iklan kita lebih tertarget, ya. Jadi bagi teman-teman ini sangat penting sekali. Kita harus selalu mencoret-coret yaitu target market kita yang akan kita tuju, yang akan kita targetkan, ya. Oke teman-teman, di sini adalah produk dan penawaran yang unik. Carilah produk-produk yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang lain. Yang tidak perlu edukasi banyak, tetapi memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Berikan penawaran yang unik. Gunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa menarik calon pelanggan Anda. Ya, kenapa? Karena e, penjualan produk sekarang, penawaran sekarang itu sudah cukup banyak. Maka buatlah sesuatu penawaran yang bisa menarik perhatian dari calon customer Anda. Oke, okay, cari mentor ya. Cari mentor yang baik, tidak pelit ilmu, suka berbagi, dan ini bukan harus di awal-awal. Ketika kita sudah berjalan, kita sudah mempraktekkan. Rajinlah bertanya kepada mentor sehingga kita mencapai jalan sukses yang lebih cepat. Yaitu, selanjutnya adalah selalu belajar, belajar, dan belajar. Jadi, teman-teman harus selalu rajin mencoba dan selalu belajar ya cari uh, apa namanya referensi sekarang apalagi sudah banyak uh, referensi cara online yang bisa kita cari ya dengan rajin belajar kita maka akan mempercepat pengetahuan kita dan mengurangi kega tingkat kegagalan oke okay, terakhir adalah selalu konsisten yaitu rajin praktek dari praktik kita belajar dari pengalaman Kedua adalah rajinannya mentor ya, Baik dari awal, di tengah, dan di akhir Selalu bertanya kepada mentor Tanya solusinya Karena mereka duluan yang telah melaksanakan Dan duluan sudah mempraktekkan Dan mudah-mudahan ini untuk mencegah kegagalan Bagi diri kita Terakhir adalah raj, Selanjutnya adalah Rajin evaluasi Kita bisa menganalisa Setiap iklan yang kita tampilkan Terakhir adalah Rajin ibadah Karena tidak ada sesuatu Terjadi apapun hasilnya Selain Ridho atau izin yang maha kuasa Oke okay, teman-teman Itulah Bagaimana kita sukses Beriklan Di Instagram Dan ini bisa teman-teman gunakan mindset ini beriklan di mana aja baik di instagram, di facebook ataupun di sosial media lainnya jadi ingat, kalau misalnya tidak ada budget iklan jangan dipaksakan dan kalau bisa disiapkan budget iklannya karena ini bagian ada adalah untuk promosi maupun branding ini targetkan calon pelangganmu dengan jelas jangan terlalu luas tidak semua orang uh, Bisa kita targetkan Karena selera orang beda-beda Maka carilah orang yang membutuhkan Produk kita Ya uh, Buat produk yang Menjadi solusi bagi Calon customermu Buatlah penawaran yang men Menjadi perhatian mereka Ya cari mentor Ini merupakan anti kegagalan Dari Suatu iklan Ya, dengan rajin bertanya mentor Apa yang harus dilakukan Apa yang sudah dilakukan Apa yang akan dilakukan selanjutnya Dan ingat Selalu belajar-belajar Selalu belajar Menganalisa Cari referensi sebanyak-banyaknya Oke okay, Rajin praktek, rajin tanya mentor Rajin evaluasi dan rajin ibadah Oke okay, mudah-mudahan teman-teman Ini bermanfaat Silahkan di-share video ini kepada teman dan keluarganya, agar bisa merasakan manfaat yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.